Halo guys selamat sore kami mau jalan-jalan ke pantai di sore hari ini yeah. ada kepel ada <coughs> ada Kenzo keluarga bahagia <laughs> keluarga bahagia saksikan terus video saya kita main-main ke pantai dulu iya yeah, mau main pasir oke okay. Oke, kita mau sampai di pantai Pantai Oke, guys. Sampai Pantai Laka, guys. Kenapa itu, Ma? Aku. Aku. Masuk. Iya, Pak. 18.000. ke pantai gelagah iya yeah. gelagah indah Iya ada kapal. Papa tapi harus bisa yang tadi. Itu apa Anak banyak. Ya. Itu dermaga deh. Huh? Dermaga itu apa? Dermaga itu tempat berhentinya Itu putih. Deketnya apa sih Avante. mundur. mundur mundur mundur Hah? ya, top payung kita kok nggak ada di sini ya? yang diempat takut gak? iya terus yang punya kita kemana ya? masker tuh mana? punya kita nggak ada di sini. masker tuh mana? kalian ambil dong satu aja. punya kita kemana ya? Oke ya? kita sampai. Oke okay guys kita sudah sampai di pantainya. Ayo ini anak kecil. Kita depan Sadai. Sekarang pukul 3 sore. Suasana Suasananya ramai. Kalau itu kita di pagi hari, ya. ayo jalan, adik, Shh. iya, udah dibawa aja mobilannya, adik ayo, ini kalau dis kalau sore sore gini ada but seratus per orang. Eh, coba Loh, ya, ya, ya, ya, ya, ya. rame toh sore. soalnya yang jualan gorengan-gorengan laut. Yang Eh. Ini Coba cari sana. Oke, okay, kita lanjut lagi. Hari, hari banyak Nah, ini boleh juga baju baju Usaha-usaha PM tuh kacamata kan? Kaca. Oh, oh. Nanti aja mah. Oh, oh. Ya, ya, ya. ayo kita, Oke, kita lanjut nanti ya nah, di pantai. Oke. Panas setengah empat, Cuaca yang sangat panas di pinggir pantai. Kita mau cari tempat yang sedikit. Eh, oh, oh, dibuang, dibuang, dibuang. Kita udah punya sendok. Saya cari tempat yang sejuk, yang agak daging. Wah! Oke okay guys. Ih, ada kuda nih, ada kuda nih. Tuh. Tuh kuda, ada kuda. Oke okay guys. Ini kayak di kita lagi di Bali Hanur. <laughs> Menikmati cuaca panas. pasir yang sedikit panas, wow, pasirnya panas sih, mas itu aja mas, ya kita ambil pesen apa, uh. pasirnya panas guys nih, iya pasirnya panas. Ya, duduk sini dulu lepas yuk apa -apa. Apanya, aduh ambil jauh jauh dari Tangerang bawa mobilan coba main pasir di pantai ini dua anak Jam 5 Adik, Mainan apa jauh-jauh dari Tangerang main pasir ya? Capek <laughs> nah, kita pulang. Iya. Eh. Senang banget main pasir ya? Iya. Hmm? <laughs> awas keratitis lo, nggak jadi pendam-dam duduk untuk duduk. Wow. Oke pak, Kinsu oleng pak, bawa pasir pak. Kinsu kevin bermain pasir di pantai kelapa. Oke guys. Iya, Kevel dan Kensu sedang main pasir. Ayo kan, tarik kan, ditarik kan? guys. Ini Kensu sama Kevel lagi ngangkut pasir, guys. Mobilnya Kensu ke pater, guys. Ayo guys, tolong guys. Kita mau tarik. Ayo, ayo Kenzo, tarik. Ayo, ayo Kensu tarik Kensu, terus. Hensu dan Kevol main pasir guys. Ayo ke. Oke guys, sini anak-anak mau main di air katanya. udah mau di mana mainnya di sini aja nih. yo hai Oke Guys ada ombak date ye ombak guys hehe <coughs> Oke okay guys, kayaknya di kamera keblur nih Wih, air rakyat Ya, mas kejutan tatus. Hai hey guys Obat yang gede guys tutup dengan bersih bersih bersih bersih tubuh ya di belakang itu ada tempat pemandiannya coba yuk mah <tuk> nggak bisa berenang loh pak gak bisa so berenang dia ya mah eh memperosotan dia kecil Ayo, main prosesor, main prosesor lagi, prosesor. Main prosesor. Ben, ben, ben, ben, ben. Eh. Oke okay guys, satu lagi lagi ya. Kenzo, eh Kavel sudah selesai. Adik. Adik. Nah, ini Mas Kenzo belum selesai Mas Kenzo. Ken, nggak kayak gitu kali. Nah, gitu. Kakinya goyangin. Kakinya digerakin. Gitu. Kakinya kakinya kepek-kepek-kepek gitu kayak bebek. Nah, dia Oke okay guys, kita sudah selesai jalan-jalannya. Kita mau pulang. Tadi udah bersih-bersih. Oke okay, kita mau pulang ya guys. Mau lihat ada danau di sini. Ada bebek-bebekar. Di sini permainan anak guys. Bebek-bebek kan Kamu gak bisa nanti Tuh, lihat kamu muternya gitu tuh, bisa Aduh, nyenengin ya guys Adik, gimana? Seneng gak? Seneng ya Main Di pantai Ada bebek-bebek kan? sekarang kita mau kembali ke mobil ada mau jalan gak jalan sama mama gitu mau biar papa bidin ya oke okay. oke si bocil udah bersih-bersih udah mandi Dia yang gede dong Ayo terus, pinggir sini sayang pinggir sini ade. Nih udah semakin sore, pukul 5 tapi pantai masih rame Oh terus terus, ayo terus. Oh. Lanjut di mobil ya guys ada cari safari guys Sini ada juga dua-dua safari guys Apa, mas? <coughs> ayo dek lihat aja ya lihat-lihat aja ya sini juga ada penyewaan rahu wisata guys oke okay, guys terima kasih yang sudah nonton video saya liburan di Jogja sampai ketemu di liburan-liburan berikutnya ya guys jangan lupa untuk like nya like subscribe eh subscribe di bawah jika kalian berkenan dengan channel saya oke okay. <gifat> oke okay guys sampai ketemu video berikutnya bye bye gimana kek main pasirnya kek gimana Ken main pasirnya senang mandi pasir ya Ayo, Oh, dari Sumatera. Ayo, ini Sini, Sumatera. Oke. Okay. Let's go home, bye bye.